Halo semuanya, kembali lagi di channel Poki. Hari ini kita akan bermain Minecraft lagi ya. Aku sekarang ada di server high pixel. Ya, ini lagi bulan Oktober ya, jadinya ini Halloween. Ya, well, apa ini aku main server? Nah, aku gabut. Aku oh, gak tau peng apa ini lagi ya. Aku sebenarnya pengen main survival, tapi nunggu 1 detik aja ya. Aku oh, mau bikin survival baru lagi. Ya, yeah, jadi mungkin aku bakal main server aja sambil nungguin 1.18 atau mungkin bikin survival baru juga ya. Seben sementara aja gitu ya. Vival benernya bakal 1.18. Tapi itu sama aja survival sih ya. Ya jadi uh, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung main aja Oke, okay, jadi apa yang mau aku main Aku sebenarnya udah main high pixel dari lama ya terus ini high pixel bukan aku doang yang main karena punya satu akun Minecraft doang ya jadi adek aku juga main dia sukanya main billiards aku juga pernah sih, apa suka lumayan suka juga main billiards tapi mungkin uh, buat hari ini kita mau with battle dulu aja oke okay. eh wood battle ngapain di sini salah satu tempat oke okay kita bakal betul yang solomat ya oke okay. kita udah di lobinya dan 321 2 1 ya apa temanya make lion ya, jenggut ya jenggot ini betul aku belum ganti backgroundnya ya udah biarin oke okay. ini temanya beard ya Nanti kita gambar gambar dan gambar muka orang aja ya ah gambar ini si Steve Oh kalau gracebok cocok ngasih hanya enggak ya enggak. asal kayu aja ya Oh enggak um, keburu nggak ya <g Guardara> ya kita langsung buat aja untuk lama-lama lagi ya aku gambar setengah muka apa nggak badannya aja ya ini betul -betul, maaf ya kalau keyboardnya berisik soalnya yang klik ini kalau pakai keyboard yang lama kurang enak ya jadi mungkin kapan-kapan aku bakal beli keyboard baru kalau punya uangnya ya <laughs> ada video nggak telu dua tuh dua, dua, dua tiga satu lagi satu sat, oke okay. dua empat hmm, hmm. tua udah biasa ya bikin kayak if beginian sering dulu di kreatif ya dulu mah aku mainnya kreatif enggak survival ya lebih suka kreatif terus pakai apa ya mulutnya oh oh ya mata mata mata mata mata mata mana mata ah uh, buat aja buat concrete sama look concrete yang terpenting sebenarnya jenggotnya, aku ya. oh, belum bikin jenggotnya, bukan satu menit lagi. Kocak bukannya bikin jenggotnya ya, tapi enggak apa-apa. Ini bukan buru-buru kok. belum <tuh> simple gini aja, enak enggak ya? <tuh> kita apa harus hati-hati juga ya kadang ada orang iseng di betul-betul oke okay. good ya betul epic sih ya udah nggak buruk uh, ya epic udah epic enggak apa kasih lah oke okay. untuk nggak jadi ini mirip mambu jambu ini terus sebenarnya mustache ya, bukan jenggot. Ini apa lagi? Uh. Okay. Ini apa? Coba. Oke okay lah. Karena ada unsur jenggotnya ya. Oke. Okay. Good. Keren sih. Oke okay, ini punya Bukanya Steve ya Oke okay. nah, Ada Legendary ya Jadi Ingat biasa Oke okay, ini apaan Kayaknya salah tema ya dia Ah oh, Oke okay. Enggak tahu aku tadi apaan kayak mirip roti sih oke okay. jingotnya tipis gitu ya kayak Steve yang asli dia kan kayak punya tipis nggak mirip apa cuma nggak full body sama aku hah mendang mantap ya itulah Aku ya, kan builder Sumpah Nau no, Apa Ranknya Udah Ini Apa ya Apa gitu juga? Coba aku misalnya Ngomong Nggak usah deh Udah Kan ada tingkatannya ya Rookie dan lain-lain gitu ya Aku udah Apa gitu ya, Belum di default Vampire uh, Apa ya Vampire Blog. sama merah-merah merah-merah merah sama blackwood hmm. Kay. ini kayak aku lagi bikin kayak jubahnya gitu ya ini btw apa lagunya kedengeran enggak sih Oh iya nanti kan aku cut-cut ya ya udah nggak usah ditanya sebenarnya nggak punya ide loh mau bagaimana sel buat aja ya dan begini Oh begitu rambutnya jelek ya Dagu gue lancip banget ya dan lancip-lancip banget oh, matanya gimana Kayak ini aja deh oh, oh iya lupa tangannya jelek sih ini. menurut aku ya tapi emang jelek sih ini enggak enak. Hmm, mungkin kita pakai silet, ya. Nah, tombolnya begini aja deh. Terus kita pakai Android bisa... oh, yang oke, bisa. Kenapa begini? Ya, nggak bisa. nggak bisa. Gak bisa ke bawah sih. Kocak dah, ya oke nah lumayan lah <gif> apa coba tuh itu mirip diri biasa sih ya udah nggak apa-apa oke lah lupa di malam ini ya langsung aku lagi hmm, ada yang food aja dari Ini kayak peti mayatnya gitu ya? oke okay, ya, okay. karena peti mayatnya doang dia bikin. Ugh, keren. Oke. Okay. Ini. di depan lah. Okay. nggak kelihatannya nah ini kayak rik asli Jen ngeri recraw dia Oke okay. bajunya mirip ya tadi yang tadi loh oke okay, oke okay. good tapi begitu Kayak bibirnya terus doer, oke okay. enggak terlalu bagus oke okay, aku juara oke okay, dua lumayan lumayan ya, coba terus sekali lagi ya sekali lagi habis itu udahan. karena udah terlalu lama nih. lumayan lama juga satu kali main tuh lima menit ya nggak usah terus kalau aku lagi nungguin apa nungguin betulnya mulai aku suka begini-begini jadi loncat set-set uh, set, uh, kayak kayak apa ke tembok gitu terus langsung kayak ya gitulah ya aja. buta aja hm, ini cara apa dia train gimana ya lupa deh kalau lama Oh nah 10 8 7 lima 4 3 2 1 Oke okay. Rode terakhir Oke, jangan lupa lagi Ah, waterfall Kemampuanku uh, Dulu aku Bikin waterfall Bagus banget Keren lah pokoknya Lihat aja nanti uh, Pertama kita Ini -gin dulu Terus Iya, uh, kita juga butuh Dirt Mada dirt Oke Pertama kita mungkin Kayak kita Tandain dulu ah hancur hancur out oh, kita buat asal gini ya kita bu kayak buat gunung gitu Mungkin enggak kayak gininya oh, agak nah begitu ini suara notifikasi handphone aku ya btw mau oh, juga bakal cut sih ya tapi kalau aku ngomong begitu enggak jadi dikat kalau buat di tengahnya sini kita bakal lurus aja, ya, jangan kayak yang lainnya gitu nah begini-begini jangan kita buat waterfall gunanya ya. enggak apa-apa sih ya Dan kita segini aja waterfallnya buat ya. terus kita ganti dirt ntar ini belum Coba banget kayaknya sedikit ya. Ganti, ganti dirt mungkin kita ganti dirt aja sama punya dalam ini lumayan kita taruh asal dulu aja ini sebenarnya enggak usah nah. Oh tidak ah biasaan terus kita kayak buat sungai gitu ya aku bikin begini terus tenang terus. terus kasih air kadang kalau cukup waktunya, aku kasih teman-teman juga ya ini cukup enggak enggak sih oke, good. walaupun kecil keren ya, tapi tumpah-tumpahan sih, oke ini juga, ud, kalian harus ngevote adil ya, jangan asal pup aja, pasien, waduh, ini sayangku nih. ah, sebenarnya lebih kayak air mancur ya, bukan gitu. Jadi oke, okay, mungkin. Ya. Yeah. Oh. Main main mirip sama punya apa ya? Good deer. Yeah. Banyak segalanya. Apa? Nah, ah, ini lagi banyak yang bikin kayak gini. <laughs> oke, okay, good. Nah, ini punya apa? kosong sih seharusnya aku kasih kayak pohon gitu ya nah ini ini ini aku kata aja nanti sumpah super mungkinnya <tip> <tip> oke <Okay>, ini apa <tip> aku masih mikirin yang tadi di sensor aja kan biar kalian dapat konteks juga. Hmm. Oke. Okay. Nah, note buat kalian jangan bikin gede-gede. Ini niatnya bikin gede tapi malah gagal. Nih, iya. orang-orang banyak yang bikin begini Nih, Bud, udah janggulnya oke ini juga bagus nah oh, aku juara 6 dong udah. oke mungkin segini aja video kita kali ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya kalau kalian suka video ini iya kedepannya aku bakal main server lagi mungkin kalau kalian mau lihat aku main apa misalnya gitu B2 atau apa. Ya mungkin bisa dikomen ya di bawah. Ya jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.